No, no, no, no, no. bersama Romoto Vlog Hari ini tuh hari Minggu, tanggal 21 November 2021. Jadi hari ini kita San Mori. San Mori kemana? Ke Cangar. Cangar lagi. Katanya sih hari ini rame Pada apa? Nyerang Cangar lagi kayak kemarin. Katanya. Tapi ya amat lah kita hari ini San Mori sambil ya ngebucin lah, ngebucin dikit-dikit ya kan. bener kan tanggal iya tanggal 21 sekarang. ah motor udah bersih lagi. semalam habis dicuci. nekat nyuci jam berapa jam dua malam. tapi ini nyucinya masih nggak bersih sih. masih ada kotor-kotor. soalnya dia kayak apa ya? sistemnya tuh dia cuma ngandelin semprotan doang semprot di awal kencang tuh tapi pas disemprot salju tuh nggak digosok bener-bener jadinya apa masih kelihatan kotor masih ada yang kotor-kotornya cuma ya Ya udahlah tukang cuci langganan kadang bersih kadang enggak tergantung yang cuci sih mungkin kalau lagi hoki dapet yang tukang cucinya apa apa sih namanya tuh kalau ini tuh namanya bahasa jauhnya apa sih biasa dibilangnya teliti gitu kalau dapat tukang cucinya yang teliti ya mungkin bersih kalau dapat tukang cucinya yang amburadul ya ya gitu tuh masih kotor footstep tapi udahlah lah gak daripada kayak semalam kayak habis turun dari sawah Oke jadi sekarang kita lanjut kita isi bensin dulu terus apa ya beli sarapan paling sarapan pecel lapar cok belum makan sarapan terus kita jemput 02 02 maksudnya 01 ini motor 02-nya tuh yang kemarin ada di vlog bucin itu 01-nya ini enggak ada yang canda Ntar aing kena semprot cok sama orangnya ah kita isi bensin dulu terus beli apa kecil ah, lapar tumben hari ini cerah, eh jangan ngomong tumben, deh nanti malah mendung. Jadinya, soalnya sekarang lagi musim hujan, mungkin gara-gara sound yang langit bisa kekau turunkan hujan dengan petir, akhirnya hujan beneran, dan terjadilah banjir bandang. Kan kemarin banjir bandang tuh di daerah Batu, mungkin gara-gara sound itu pada minta angin bisa kau tuh eh angin lagi langit bisa kau turunkan hujan dengan air itu kan isi tiga <30. risi> puluh lanjut lanjut beli makan saudara-saudara, tuh warung bu, bu Anis, Sedia nasi rawon, Wah, nasi rawon, oh ada nasi pecel, soalnya dulu pernah makan, masa nggak ada ya kan? nggak mungkin sekali, kita mau makannya pecel aja, nggak mau mampu yang mewah-mewah. Ibu, nasi pecel. bungkus dua, pecel apa ya? ikan ikan apa? Bu? ikan nggak ada ya? pindang. ntar, yang satu ini aja, daging ikan kenapa? Hah? Kenapa? Tidak, entah. Tidak entah. Panas ya? Hah? Panas. Panas kenapa? Panas langitnya di dalam helm. Panas kenapa? Kalau satu helm kok bawa motor kecang, kayak sekali, kayak hebot motor terbang di belakang. Sudah di sana, teman. teman di? mana dia? Di Rejon sudah nyampe sana duluan iya tuh baru apa record lah masa tidak di ah? pegang Bapak juga bisa Ya emang supra Bapak bisa Cuma paling kembaran, kalau lihat ya eh. lihat dia terus. Ya, dia. Kalau dia terus baru kok tidak kasih dia makanan tuh. Ya. Nanti kejar. Bukan ganggu dia. Kayak kemarin. Oh kita ganggu dia tuh. -uh. Ganggu tapi dia dia makan. Kok dikejar Ini lagi. Eh, ketemu kan kok iya. yang di belakang hahaha <tuk> <tuk> ngeri Jok kalau dia ngejar Dicak dicakar ya. tuh, bocil <tuk> eh bocil bocil-bocil banyak bocil bocilnya cok. masih apa nggak tahu masih umur-umur berapa bulan tuh. Hah? bisa ya, <tuk> aduh, <tangan> susahnya kopling kalau Pada emosi. satu, campur, banyakin, ini aja tahu, terus telur sama goreng turun capek aeng jok mah janganlah hujan siapa mas Aing ditelepon, telepon terus HP getar-getar. Coba Aduh. ini orang, level berapa kali dada getar-getar terus? Tanya kan, kan nyantai, bonceng Ini buat apa? Ini <tengang>, punya gue kan? Habis terus, lagi. Emang si nggak pakai pake? Om? Si Rajun memang pakai emang. Enggak, Si Rajun emang enggak pakai yang itu. Dia oh, dia dua punya dua. dua. Dia kan habis ganti Wah, ada. -ada. <tik> Mana ada? Dia emang punya dua cover shop-nya. <tik> Beli dia yang biasa Berapa 70.000, ribu? <tik> Masih ada di rumah. <tik> Tinggal ambil padahal Gak usah pake ini, terus bornya rata, ini aing yang bikin, aing yang bikin itu kemarin mah nunggi segini cok, segini anjir, nunggi udah kayak satria Baca hitam loh, terus sama aing dibikinin plat, biar gak nunggik bang, ngapain di situ, mbak? ngapain di situ, mbak? mau cari duit. Dadah Dadah Kita balik kanan aja lah Takutnya nanti hujan Tanpa deras, nggak uh, bisa balik Soalnya yang di belakang nih Mau balik naik kereta Bentar jam 3 Bentar ntar gak bisa balik ya kan Gara-gara hujan Mending dari sekarang Soalnya hujannya lama Pasti sampai sore Bisa sampai malam kemarin ke Bromo lewat malam kan, hujan ndak mulai jam satu siang, sampai jam Kampean mau anjir mau balik apa langsung turun? Eh mau balik langsung turun? Mau, mau nongkrong apa langsung turun maksudnya? Nongkrong di mana? Jam setengah sebelas. Jam tigaan. kalau kalau udah daerah, daerah sini aman kalau daerah Malang pasti hujan nongkrong di bawah ah di bawah apa di sini bawah Mas kok kosong belakangnya kok jok belakangnya kosong oh punya punyaku ada joknya ada yang ngisi tidak Kepo anda itu kepo Anda tahu kepo? Anda tahu kepo? mau Gelap enggak nda ya? Oke, sekarang kita balik. Tadi habis apa? Habis foto-foto sebentar. Sekarang kita langsung balik. Habis nongkrong makan, foto-foto udah. Itu sih, itu mau langsung ke stasiun naik kereta ke Jogja. Ayo bos Naik bos Dadah Naik sini Malah ada disuruh naik Malah ada ada Dada, dada Ditinggal dadah Nggak turun Balik balik balik Sekarang kita balik kanan Nih, Google, anjir! Mas, gak ada yang meluk ya? Kasihan <laughs> dingin, gak ada yang meluk. Dia kasihan. Cepetan, ada yang meluk langsung aja DM Instagramnya. Novan, siapa? kabut kabut kabut. Tapi di sini enggak hujan, Cuk. Tadi di atas hujan, aja. Sungguh keajaiban dunia. Mungkin berbeda alam. Jadinya hujannya setengah-setengah. Oke. Mungkin sampai di sini aja videonya. Untuk hari ini. Karena udah mulai hujan, jadi kamera ini mati Takutnya masukkan air konslet. Konslet, konslet. Oke. Okay, ditunggu aja konten-konten selanjutnya. Konten apa lagi, pokoknya tunggu aja lah. Mau oh, di sini yo? Ya enggak tahu. Emang saya aing yang nurunin hujan. Oke, okay, see you next video.